Bronto enak nih Bronto Bronto. Sepanjang apa Brontosaurus nih? 8 Oke. Okay. Mari kita <ti> tali bung. Sepanjang apa talinya ini? ayo Gak bisa pak. <tuklar> Mampus nggak tuh. Buntutnya aduh iya ya kita ya. oh pengennya lari iya kok dia diam lah Ngebak kan nih ya? Nebak deh mungkin eh lari cuy Wah Darahku langsung sekarat. Aku nanti dulu. Biarin dia lari, biarin dia lari, biarin dia lari, biarin dia lari. Darahku sekarat banget. Patah tulang, Pak. Siap. Itu enggak ada. Juga. Tapi itu, itu sekaratnya eh, aja pedih. Iya, sekarat, sekarat, sekarat. Kita ikutin sedikit-sedikit. Aman, aman, aman, aman, aman. Jadi hati-hati. Dia ngibasin <tuh> terus larat. deh. Nya kada menyerang lagi dah. Iya, iya. Nah, udah selesai. Uh, saya coba makan dulu deh. Coba tahu pulih. cepet Ini ya, makan. makan pulih Oke. Baru setengah. Gila. Susu karet boy. Eh, jangan kena buntut. Jangan ya, seroboh wang ngebekam masuk tanah masuk batu jadi berak-berak karakter <laughs> oke langsung skuy serang Waduh, se ini hai hai mundur lagi serang serang serang dikit dikit waduh, berarti kita harus di belakang kakinya cuy, jangan di depan NICE! Oh, sudah, sudah sudah sudah NICE! Oh, timing by <laughs> gua gua gua eh kita kayaknya sama-sama dah gua oh, bisa kak wa sama-sama bisa sama-sama apa makamaknya? semuanya eh ya, masukin pastinya tumbuh-tumbuhan ini nah timing 0,4 sip Okay, tapi sama ke taman ini datang kok baru Enak, cuy Teming yang rasa-rasa-rasa saya gitu kumpulkan. GG GG. Yo, ini GG, coy. Segede ini, gila. Bye. Good game. Sekali tandang modar. Dah, beriberian untuk makan. Ini dia nih, uh, ngeri kali, bertaring anda tapi anda vegetarian ya, beruntut female semua, perasaan, ah, dia sambil makan nih, aduh, terberberak oke, saya tinggal ya, saya mau cari ingot-ingotan lagi, nah, iya, iya, nah, aku yang ngasih ngeronah, Bronto lah Bangun, oh bangun gila, gila. Sudah Sehat cuy Blowing mantul Akses inventory Gila banyak kali sih, Megaloceros Kalau ada Saya udah ada Wuis tidak ada apa-apanya Wake nya dia <laughs> Wake nya dikit paner Ayo skuy wih lumayan cepet ya jalannya kepalanya mana? masih berdarah darah dia nah darahnya setengah iya yeah. kita cari batu mencari batu soalnya mau bikin anu guys rumah dari batu ya nah payah lah eh ngapain? mendarat tam, ah, mendarat, M enggak, enggak, enggak, enggak, mendarat, tiba-tiba, di, di tangkutan, aduh, hey, kok gue nggak kemana-mana, klik kanan doang tadi, tepunta parut, <laughs> nah, kan, ada nyerang, shit lah, mati, mana mati, bodoh. Ambil ambil dagangannya. Entar, nih kok badanku rusak nih. Apa gerang yang nyerang nih? gelap Gelebaner nah. Tikam nih mana? Tidak Tidak kan ada, ada lagi titiknya. Entar. Kok badanku kena hit? Enggak, enggak, enggak. Masih di sini. Astaga, orang masuk server. <laughs> <laughs> Bod Banyaknya orang masuk server, nah nah exit, ah. <tuk> exit, exit, exit. mana telo seyo tadi harusnya disini. Telo seyo ya, habis ini kita oh. bikin Smith habis itu yang satu. Uh, ayo bikin ingot cari ingot dah intinya oh ingotnya empat puluh cari ingot sama Daging dah kosong udah tuh Sungai so, udah polos semuanya ini para sauron, oh, saikong enggak sudah mengikuti kamu? Iya, boi oh, sudah. Itu, itu tarik, nah sini dulu gam, kan? boinya tapi pohon hancur, jepang jona. batu benar-benarnya terus, terus terus terus sih ya, batu, batu yang memang terus terus hancur, terus terus terus. terus. <laughs> ah, <laughs> Jadi tukang parkir. Terus, terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus. Ini sudah sebentar lumayan deh. Kiri nih di kiri. Fix enak. Di mana kita? Terus ke sini coba. Nih nih di tengah nih di tengah ini paling enak dah kayaknya oh terus sini lagi kan? ya nyebrang nggak tahu di sini sudah lumayan luas sih yuk di luas dong, sini sudah luas banget sih sudah apa -apa? ya sini aja lah ini luas luas luas luas terbuka itu aja intinya sudah dulu Nah, unpol unpol, anda berganasanya. Eh, oh, Aduh dudu terjajak nih. Oke, okay. dah kita bikin bikin lantai bikin dulu. Pagar dulu. Pagar yang pagar, tinggi itu. Pagar ke lantai ya, langsung. Tiga empat. Ini satu Sip. Enjoy di mata berkajuta, aduh. aduh. Oke, okay. lima. lima. lima, lima. Oke, okay, cukup dah. Mudahan, oh, mudahan gak ketingian. Udah oh, so ringan gula tangga satu ini doang, nya tujuh. Nah, tonernya oh, <laughs> banyak. Astaga, salah empat dong. Ah, Aneh banget, untung bisa pickup. Lihat kan gak? Ah oh, gak bisa lah Mana kada bisa? Kenapa kok ada kamu membuil, membuil? Tahu lah Nah, gini bisa Iya lah Hup Ini kesana nah. apa nah? Nah tuh, pandang. tuh ini, ini ini apa nih ini trap door lah kok oh coba iya emang gak bisa di dalam nah cannot plus trap door gak bisa Nah, kan nanti duanya main ada. <gir> ini gugur kan apalah. -apa Tarpot. <gir> Petik ini. Di warnai ke warna Pine Bruce. Stop. Hah. Nah. Uh, ada cerobong asapnya ada. Wih, wih. Mantap, bos! Sudah mengalami kenaikan nih, guys. Peradaban yang sangat mulia nih, rumah ami Woi, di atas coba. tempat tidur di bawah ini cuman uh, fire biasa aja nih. Ternyata bisa masak di situ, berarti masak-masak di sini aja lagi. digabung bunglon panah, kayaknya, Pak. Oke, panah juga ada si jika tukang apoteker ya Panah ini buat